Selamat datang di Zit Kreatif Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki resleting jaket, celana, atau lainnya tanpa ribet dan cukup praktis. Namun sebelum itu, mohon klik like and subscribe dulu channel ini ya. Terima kasih. Oke okay, kita lanjut ke tutorialnya ya, bagaimana cara memperbaiki resleting jaket yang rusak ataupun longgar sehingga kita tidak bisa menggunakannya karena terbuka lebar dan ini kita melanjutkan dulu, kita lihat dulu bagaimana kondisinya asalkan kondisinya penyepitnya tidak patah, tidak berjamur ataupun berkarat bisa digunakan lagi, kita mundurkan dulu. Selanjutnya, kita lihat kita jepit menggunakan tang. Boleh menggunakan tang apa saja? Saya menggunakan tang seperti ini. Kita jepit di bagian bawahnya ya, jangan di bagian atas, karena kalau di bagian atas maka buah akan agak sulit, akan sulit untuk dan Menurunkan, kita jepit kiri dan kanan. Okay, udah selesai. Selanjutnya, kita coba lagi untuk memasangnya ya. Nah, cara nah, kita bisa gunakan lagi jaket tanpa terbuka lagi. Kita coba sampai ke atas, kita lanjut, kita lanjut ke atasnya. Nah, udah kita Lanjut lagi terus, nah, tutup semua. Nah, anda bisa gunakan tutorial cara memperbaiki ini untuk resleting celana ataupun resleting tas dan resleting mainnya tutorialnya hampir mirip jika anda berminat, saya akan memberikan tutorialnya lagi di sisi lainnya demikianlah tutorial saya kali ini semoga bermanfaat so, jangan lupa klik like dan subscribe nya ya